Tahun ini, ayo, yang sudah punya NPWP, lapor semuanya. Apalagi sekarang, lapor SPTH-nya dengan e-filing. Caranya semakin mudah, bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ke kantor pajak. Yang penting, ingat, lapornya paling lambat 31 Maret 2020. Ayo, segera lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Baca kita untuk Indonesia Maju. ya orang bikin bayangan yang berlebih-lebihkan itu. dan Ya udah biasa aja, bikin bayangan ibu kota, bikin bayangan ekonomi, berharap ada yang bantu. Kan selalu orang anggap, toh di ujung jalan akan ketemu simpangan, dan di situ ada yang ngatur ke kiri apa ke kanan. Tapi polisi Cina udah bilang, udah gue nggak bisa ngatur lagi nih, gue lagi sibuk ngatur diri gue sendiri, kira-kira yeah. begitu kan. Yang kanan juga bilang, Iya, tapi dunia ini lagi dihuni oleh pandemi. Jadi nggak ada orang yang peduli dengan Indonesia, mau ngapain itu. Nyari-nyari duit ke New York itu, nggak ada kerjaan apa. Kan itu soalnya tuh. Nah sekarang, saya sebetulnya berharap dalam keadaan yang sebut saja vogi, kabut tebal beginian, ada gunanya orang yang di istana yang dianggap subimilenial. Karena dulu, atau di mana-mana di dunia ini, milenial itu dianggap orang yang mampu menemukan jalan keluar dalam kondisi disruptif hmm. sekarang ini. Tapi kita nggak lihat. Kan dulu fungsi milenial adalah cepat-cepat cari solusi, ini inisiatif pribadi yang uh, dengan mudah diakses oleh presiden. Nah, mereka biasanya di Amerika berkumpul di uh, apa namanya uh, West Wing, dan ada connecting door dengan presiden, bisa ketok dalam... Cepat-cepat, Pak Presiden, ini solusinya, segala macam. Sekarang milenialnya juga diem, nggak tahu mau ngapain. Jadi ini bangga-bangga akan oleh Jokowi bahwa milenial akan mampu mencarikan jalan keluar, karena mereka berpikir fresh. Tiba-tiba jadi dungu juga milenial di situ, kan? Hmm. Kan anehnya begitu, kan? Ada banyak dokter di situ, ada banyak mantan eh, dosen di dalam KSP. Saya berpikir kalau di situ ada akademisi di kompleks istana, mestinya istana itu jadi pinter. Kerana ini terbalik mereka jadi dungu, jadi terpapar oleh kedunguan istana, kedunguan di dalam melihat track antara kebijakan, eksekusi dan evaluasi itu. Mungkin berapa banyak departemen sekarang nggak bisa eksekusi karena anggarannya masih ada bintangnya itu, dirjanya masih statusnya PLT, direkturnya juga begitu sehingga nggak mungkin mengeksekusi kebijakan kan. Sementara kita ditagih terus oleh luar negeri untuk Secepatnya bayar utang Pertamina, PLN, segala macam. Jadi kita nggak lihat jalan keluar disodorkan oleh the so-called millennials. Hmm. Jadi itu soalnya. Jadi uh, Presiden dulu berharap, kalau pakar-pakar nggak -pakar mau bantu ya, kita berharap ada millennials. Kalau, kalau partai politik nggak bisa kita kendalikan di uh, DPR, bisa cari jalan keluar dengan memanfaatkan momentum politik. Kalau survei-survei ini masih menghina dia terus, presiden, kita bisa pakai booster untuk mengaktifkan. Tapi lama-lama nggak -lama ada yang jalan juga karena tadi seluruh ambisi, seluruh abstraksi tentang ibu kota, tentang persen segala macam, itu akan dibatalkan oleh APBN. Jadi ambisi politik akan dibatalkan oleh politik anggaran kan? Kan konyolnya di situ. Orang yang terlalu merasa nyaman itu biasanya udah putus asa sebetulnya. Jadi siap-siap menghadap langit, mempersiapkan diri untuk mengakhiri penderitaan itu. Asrah atau kata -kata. nyaman tuh. Nah saya mau bikin kantor survei sebetulnya dengan tujuan mensurvei lembaga-lembaga survei yang hari-hari ini doain bikin survei itu. Saya nggak tahu apa metodologinya, tapi tentu kita bisa uji motifnya kan metodologi ya itu bisa dimanipulasi. Tetapi kalau misalnya ada surveyor bilang anis surveinya elektabilitas atau apa istilahnya drop terus itu. Hmm. Ya oke okay, nggak ada soal. Tapi demi apa itu diucapkan itu? Hmm. Kalau misalnya Anis Baswedan, surveinya tinggal 0,01. Hmm popularitas, elektabilitas segala macam. Eh, apa artinya? Kalau penantangnya 0,0 gitu. Kan itu logikanya, kan? Jadi selama nggak ada penantang, nggak ada gunanya bikin survei. Kan survei terhadap Anies kan tetap survei yang memprediksi potensi dia untuk mengakumulasi suara publik sampai 2024, kira-kira begitu. Nah, busur-busur ini, ini masalahnya, mustinya mereka ajukan alternatif sebagai pesaing Anies, baru survei itu bermutu. Jadi nggak ada gunanya Anies diturunkan elektabilitasnya kalau penantangnya tidak pernah dimunculkan. Nggak ada Jadi, gunanya dibilang idiot segala macam. Nggak iya, ya. ada gunanya kalau <laughs> ya orang idiot nggak ada soal kalau ada orang yang lebih negatif daripada idiot ya nggak ada gunanya kan. Hmm. Jadi di situ logikanya. dengan mudah kita baca mengucapkan bahwa uh, politik dihitung berdasarkan survei, Iya. Soalnya di situ, dalam politik, survei itu bermutu di dalam perbandingan dengan kandidasi itu, itu, itu logikanya begitu. Jadi kalau sekarang ada semacam ribut-ribut, Jokowi lebih hebat dari Bung Karno, ya mungkin surveiernya lebih hebat dari Jokowi juga tuh, sehingga bisa menimbulkan kesimpulan semacam itu kan. Kalau ada kegembiraan bahwa ya kita masih punya optimisme, itu seperti lilin, lilin itu sebelum mati tiba-tiba terang tuh. Gitu. Kalau anda tahu lilin, dia... sumbu terakhir dari lilin itu dia akan jadi sangat cemerlang. Dua detik kemudian dia padam. Gitu. Jadi semacam kegairahan palsu, padahal kita tahu bahwa lilinnya sedang padam. Ya pasti 4,3 persen tahun depan pertumbuhan ekonominya mau bikin apa dengan itu? Tuh, itu. itu pasti raid akan terjadi, social unrest akan terjadi. Kan orang nggak mau <tuh> melihat hubungan antara ekonomi yang drop dengan kemarahan rakyat. Padahal itu rumus sosiologi yang dasar, begitu ekonomi drop, rakyat pasti ngamuk. Tapi orang akan bilang, ya, Indonesia kan ada semacam uh, daya tahan mental. Kita bisa nerimo dengan keadaan. Tapi sering saya katakan, satu ekstrim, Indonesia itu rakyat Indonesia itu bisa nerimo. Tapi di ekstrim lain, dia bisa ngamuk. Antara nerimo dan ngamuk, itu cuma jarak antara satu pom bensin suatu pembicaraan terbakar yang ribo langsung kamu itu itu yang namanya rumus sosiologi itu sembilan puluh juga itu problem bangsa ini dari dulu culture matters ada faktor culture yang bikin sebetulnya daya tahan sekaligus uh, buruk dalam demokrasi namanya gotong royong extended family kalau orang kantongnya udah kosong datang ke pamannya pamannya nyorin duit sedikit hidup lagi dia tuh jadi soal soal semacam itu kan yang nggak mungkin ada di Singapura misalnya tuh, <tuh> yang ketat tuh. Individu uh. uangnya sendiri tidak ada yang sokong sehingga dia mandiri. Kita masih ditetekin oleh keluarga, apa namanya itu, extended family. Keluarga besarnya mm. tuh. Bukan keluarga batih, bukan nuclear family itu. Nah, itu yang ada di kita begitu. Sehingga ekonomi kita juga ya 4% juga nggak apa-apa. Karena masih ada singkong di belakang rumah kan. Mm. Masih bisa tuker tambah dengan ikan lele tetangga tuh. Jadi bisa hidup juga mm. karena keadaan culture itu. Tapi itu juga ada batasnya tuh. Bahwa kota-kota besar sekarang nggak lagi hidup dengan cara itu tuh. Hmm. Jadi elemen sosiologi sekarang lebih diaktifkan untuk dianalisa daripada elemen antropologi itu. Hmm. Itu soalnya tuh. Nah kalau kita lihat misalnya sekarang bahwa bahkan presiden juga menikmati abstraksi itu kan, mimpi bahwa nanti di istana yang baru di Kalimantan itu dia udah siapkan lukisan Joko Peki yang judulnya Petruk Dadi Ratu gitu. Yang dia nggak ngerti bahwa Petruk jadi ratu itu sindiran di dalam satire orang Jawa bahwa kalau Petruk yang memimpin kacau semua, hancur. Karena Petruk nggak punya kemampuan itu, apalagi dalam lukisan Joko Peki di belakangnya ada semar yang mengendalikan kereta itu tuh, yang mungkin sembilan Bohir itu juga lo okay, ken ini, ini Petruk gue ini begininya nih. Jadi simbol-simbol itu tidak dipelajari. Saya nggak tahu siapa yang kasih ide abstraksi yang yang sebetulnya keliru tuh. Nanti jadi lucu nanti dipasang di situ tiba-tiba 6 bulan kemudian ramalannya si ganda itu berlangsung betul kan? Petruk dan Diratu adalah hancurnya negara tuh. Dalam bahasa akademis, masyarakat mengalami atomistik. Menjadi atom-atom yang tak terhubung membentuk molekul. Atau jadi sangat individual, sangat suka-suka lo deh, pokoknya gue selamat dulu gitu. Nah ini yang gak bisa dibaca oleh pemerintah. Coba saya perlihatkan kontrasnya ya. Tadi <sukur> saya ganda udah mulai. Ada 115 juta penduduk Indonesia potensial jadi jatuh di bawah garis kemiskinan. Karena soal daya beli, ekonomi gak tumbuh. Ada 9 juta anak-anak yang sampai sekarang masih mengalami nutrisi dan stunting. Karena kekurangan gizi segala macam. Itu data sosiologi. Data yang betul-betul real ada di depan negara. Ada potensial bangkrut Pertamina, potensial bangkrut PLN, segala macam. 3 BUMN. Itu juga data real ada di BPS. Data yang unreal justru diucapkan oleh Presiden. Kita akan pindah ibu kota. Jadi seolah-olah bayangan itu akan membatalkan data ini. Gitu. Kan di situ konyolnya kan? Jadi potensi keresahan sosiologi Dihalang-halangi oleh ambisi untuk melihat solusi dengan cara memindahkan ibu kota. Presiden gak pernah satu hari pun gak memikirkan cara memindahkan ibu kota tuh. Jadi itu kayak bayangan aneh di kepalanya. Karena dia cuma punya itu yang dia pikirkan sebagai legenda solusi. dia nanti. di legend karena memindahkan ibu kota. Jadi legacy segala macam. Nah ini sama seperti di dalam uh, balai Rusia itu. Ada yang balai uh, Suangsong apa namanya, nyanyian angsa itu. Hmm. Jadi, rame-rame angsa itu seolah-olah bergembira. how Di dalam opera itu tuh. Padahal kita tahu, angsa itu kalau dia udah teriak bergembira seolah bernyanyi, artinya dia udah mau disembelih Karena angsa itu punya perasaan hmm. kalau dia disembelih dia mesti mengucapkan semacam doa terakhir yang disebut sebagai nyanyian angsa. swansong song, ada lagunya tuh. Nah, Presiden nggak bisa mengerti bahwa swangsong itu yang disebut rakyat bilang, oke, kami nikmati aja. Silahkan bermimpi tentang... apa namanya... Ibu Kota Baru. Itu swangsong Nyanyian angsa dari angsa-angsa akan disembelih itu. ya Coba saya terangkan dengan cara lain. gitu Kalau kita nggak bisa nangkap kecemasan publik, kita bisa... ...pantau kecemasan di dalam rezim. Dalam seminggu ini, saya mengintip dua jenis dua suara cemas... ...dari dua orang perempuan di dalam rezim. Satu Sri Mulyani yang merasa sakit perut... ...karena pusing untuk menambal defisit anggaran. Tidak tidak mampu berpikir secara rasional... ...walaupun Sri Mulyani ya orang yang ditrain untuk berpikir rasional. Cara... Uh, membuktikan janji-janji Jokowi itu. Jadi secara psikologis, Sri Mulyani itu memberitahu pada publik bahwa dia sendiri elemen utama di dalam rejim gak tahu cara jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran. Untuk menyesuaikan keadilan. Itu tanda bahwa rejim itu mengalami fatik, Mengalami kelelahan itu. Menjelang crack. Dan kalau fatik itu membesar, dia betul-betul yang di, dijanjikan oleh uh, Ganda 6 bulan ke depan terjadi itu dijanjikan yang nggak usah dibilang dia inginkan dia janjikan akan terjadi itu karena dia bisa baca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rezim karena rezim sudah fati gitu kan saya baca analis uh, Guardian Inggris koran itu buat coronavirus ini ini sepuluh 10, 10 bulan ke depan masih begini Pandeminya masih akan terus begitu. Dengan efek pemburukan ekonomi di banyak negara. Tuh. Termasuk mahasiswa-mahasiswa asing yang biasanya belajar ke negara berkembang, atau belajar ke Australia. Dia nggak spend lagi di situ. Orang tuanya nggak kirim uang. Jadi ekonomi pun berhenti karena mahasiswa asing tidak lagi membawa dolar ke negara-negara di mana tempat dia belajar. Jadi, itu bukan cuma soal korporasi besar. Sampai ke urusan kecil dihitung. Selama 10 bulan ini, ekonomi akan mandek. Itu soalnya. <tuh> Nah tadi saya katakan, kecemasan itu datang dari, saya mulai kecemasan kedua, tadi pagi saya baca koran, dari Ibu Puan Maharani, yang juga pendukung rezim yang menganggap bahwa Omnibus Law ini itu cuma kepentingan satu dua partai. PDIP yang nggak punya kepentingan di situ, kira-kira bacaan saya begitu. Karena itu dia minta supaya dievaluasi lagi pasal-pasal itu. Kalau kita lihat yang, yang pro Omnibus Law itu cuma golkar sebetulnya tuh. PDIP nggak nyaman dengan itu, partai lain juga begitu. Jadi di dalam istana ada suang diucapkan di secara samar samar, dan kita mesti baca itu sebagai sinyal bahwa pemerintah sekarang mengalami political decaying, pembusukan politik dari dalam itu, karena ketidakmampuan untuk menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal itu, semua kebijakannya kan nggak masuk akal. Jadi amputasi di dalam rejim sedang berlangsung, di dalam rejim sendiri saling mengamputasi mereka tuh karena tadi brankasnya kosong cuman itu soalnya tuh. Hmm. nah brankas kosong ini mesti diterangkan pada publik tapi pemerintah menipu data ditipu semua itu kemiskinan sekian dikurangi 30% hutangnya sekian dikorupsi sekian 50%. korupsi jiwas raya sekian teredo dibilang cuman sekian investor yang pakai otak juga dia bilang, lebih baik ganti rejim daripada gua di enggak di dibayar lagi utang gue. kan gitu kan atau dimangkrakkan karena diambil oleh pencari rente atau segala macam hmm. jadi itu soalnya itu jadi, kalau saya katakan bahwa, ya saya setuju aja analisis uh, saya ganda bahwa dalam 6 bulan ini jadinya jatuh Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri. Kan itu soalnya. Kan orang kehilangan kepercayaan pada akal sehat itu. Jadi dia cari keterangan pada hal-hal yang mistik, segala macam. Publik nggak kehilangan akal sehat, publik tahu itu. Tetapi dia tidak bisa ucapkan dengan akal sehat karena dia nggak percuma mengucap benar akal sehat karena yang di istana itu akalnya nggak sehat ngapain gitu. Kan. Hmm. Itu, itu karena itu kayak Henry dia, hmm. dia nikmati aja dalam bentuk satirisan nikmati kedumuan istana sebetulnya. Dia dia mau nikmati. itu. Tapi di-edit ya belakangnya. Iya tuh. Dia TikTok juga tuh. Dia sengaja salah ketik supaya salah ketok gitu kan. Nah, kita ada dalam keadaan itu tuh. Dan kita tahu bahwa antropologi bangsa ini itu unik yaitu bahwa dalam keadaan yang paling parah pun masih ada harapan itu bagus-bagus saja -bagus tapi tetap kita mesti tahu keunikan itu tidak mungkin menjadi final kalau keadaan ekonomi terus-menerus memburuk kan orang menahan penurunan ekonomi dengan keunikan itu tuh Daya tahan keluarga ada filosofi tentang kebersamaan segala macam itu kan tapi itu kan palsu sebetulnya kan karena sudah ya, berkali-kali dibuktikan di dalam sejarah kita rakyat itu pada akhirnya akan didikte oleh perutnya dari 65 sampai 98 begitu keadaannya yang satu ini rimo yang satu ngamuk dan itu itu hitungan detik orang yang rimo pindah jadi ngamuk dan karena itu orang orang Inggris orang orang Eropa bingung nih ini. Cuman, cuman bangsa Melayu yang punya kemampuan. Kemampu mm, no. Karena itu, Anda baca kamus bahasa Inggris itu, mm. emok, emak, mm. itu das, dasar katanya amuk. Amok. cuman mm. ada di Indonesia, di Melayu gitu, tradisi itu. Jawa-jawa, jawa, di jawa. Mm. jawa. Yeah, like. Jadi, keadaan itu yang saya mau terangkan tadi bahwa orang sebetulnya bukan bukan sekedar fatalis, tapi ya udahlah, nanti ada variabel lain yang datang. Sama seperti kalau orang main drama, kalau... Uh, kalau ada satu orang yang salah peran di atas panggung, dia kan? Hmm. buat memperbaiki ketahuan nanti itu. Nah, buat menghilangkan itu, biasanya sutradara pakai rumus yang disebut Dois Ex Machina. Tiba-tiba hmm. ada pelawak turun dari atas, Sak! terus dia bikin buyar cerita itu. Ya. Hmm. Ada kesempatan untuk konsolidasi. Nah sekarang, pelawaknya itu siapa? Enggak ada lagi orang yang mau melawan. Penonton lihat di panggung bahwa raja sudah telanjang. Hmm. Apalagi mau ditutup di situ kan? Hmm. Tinggal tunggu anak kecil untuk mengucapkan itu buah. Eh raja sebenarnya telanjang. Yang lain bilang enggak dia masih pakai sutra. karena di brief bahwa raja masih pakai sutra. Hmm. Itu mengantisipasi artinya berupaya untuk mencegah kan? Hmm. Nah yang sekarang terjadi rezim menyumbang untuk percepatan terjadinya suangsong itu justru hmm. kan? Karena kesibukan di istana tidak memperlihatkan ada pengetahuan sosiologis hmm. tentang potensi hmm. tadi hmm. rakyat segala macam. Dianggap bahwa akan ada kebijakan, ada wisdom yang turun nanti pada rakyat. Nah satu hal saya saya terangkan secara akademis ya, karena ini forum yang juga harus kita naikkan derajatnya ke tingkat analisis akademis. Kata rakyat itu sebetulnya tidak tepat dipakai di Indonesia. Apalagi kata demos. Karena kata rakyat itu hanya ada di dalam keadaan di mana satu masyarakat pernah mengalami social revolution itu. Perancis ngerti arti kata rakyat. Jadi terjemahan people itu bukan rakyat dalam pengertian Indonesia. Karena rakyat itu ada, ada hubungannya dengan feodalisme, masih ada hubungan dengan feodalisme. Daulat rakyat itu resmi hanya timbul ketika di suatu pagi di tahun 1789 di bulan Juli, Raja Louis XVI kepalanya dipisahkan dari tubuhnya oleh rakyat di alun-alun kota Paris itu. Itu awal revolusi Prancis. Dulu rajanya klaim bahwa nggak mungkin kepala saya pisah dari badan saya karena mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan itu. Raja. terus rakyat bilang coba kita uji. Betul, bob, gilotin itu persis lewat di leher Louis 16. Dan akhirnya rakyat bilang, "Enggak nih. Bisa saya putusin kepalamu itu." Di situ kita mengerti kedaulatan rakyat. Dari sini kita mengerti arti demokrasi, kalau di sini kedaulatan masih ada di partai, masih ada di menteri, bahkan menteri bisa berdaulat. Jadi konsep rakyat itu hanya ada dalam masyarakat yang pernah mengalami krisis sosial fundamental dan berubah secara kualitatif. Nah kalau kita anggap Reformasi 98 sebagai perubahan kualitatif, enggak, enggak begitu. Reformasi kita tidak menghasilkan demokrasi dalam pengertian seperti peristiwa di Perancis misalnya. Yang terjadi di kita adalah perubahan kuantitatif. Jumlah bentuk dari rejim berubah. Tapi kualitasnya sama, ada feodalisme masih di situ. Otoritarianisme masih di situ. Jadi waktu kita pindah dari keadaan otoriter, orde baru, ke demokrasi, sebetulnya kan yang disebut transisi ke demokrasi itu dua langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Kita sebetulnya baru keluar dari sifat orde baru belum masuk ke demokrasi yang sungguh. kita masih cemas kadang-kadang kita ingin kembali ke orde baru jadi kita masih di halaman or, luar orde baru sebetulnya dan masih ya, sepertinya masih dejavu apa kepingin nostalgia ya, kemarin masih gitu ada dejavunya DPR itu scary over dari dari DPR yang lalu mentalnya masih sama korupsinya masih sama pelaku korupsi masih sama penentu kebijakan keamanan masih sama itu jadi itu yang saya mau terangkan bahwa kita belum berpindah secara kualitatif berubah kualitasnya seperti perubahan kimia itu berubah secara total ini perubahan fisika aja tuh yang bisa berbalik lagi itu nah itu yang saya mau terangkan bahwa kalau pertanyaan tadi apakah Rezim mengerti seorang rakyat dia nggak ngerti karena dia nggak anggap bahwa itu rakyat dianggap itu adalah kauloh yang akan diatur oleh hukum-hukum kebudayaan bukan hukum-hukum demokrasi itu. Nah, bahayanya begitu, kalau pemerintah tidak menganggap bahwa rakyat itu adalah demos dalam pengertian total dari demokrasi Nah, lebih buruk lagi, rakyat tidak melihat bahwa rejim itu adalah orang yang dipilih, yang bisa dibatalkan setiap saat. Nggak perlu tunggu pemilu bisa dibatalkan. Karena kedulatan itu betul-betul ada pada rakyat. Dia bisa bilang, kita udah capek, lihat lu Kita bubarin aja kabinet, rakyat demo untuk bubarin kabinet, minta... Uh. Apa namanya uh, dibatalkan kekuasaan ini tradisi itu nggak ada di kita jadi sinyal krisis rakyat tidak dikenal oleh istana karena ada filter feudalisme ada filter oligarki ada filter bahkan plutokrasi kalau dibilang sekarang Indonesia dikosai oligarki saya nggak percaya lagi itu karena oligarki paling nggak masih ada metodenya tuh sekarang plutokrast satu orang kaya bisa ngatur politik di dua kabupaten yang berbeda orang kaya yang lain di, di kabupaten yang berbeda jadi kita dikuasai oleh orang kaya bukan politisi orang kaya yang ingin mengkisar bukan orang kaya yang mengerti tentang social justice nah kan Amerika banyak orang kaya tapi begitu jadi pemimpin seluruh kaya itu masuk ke apa namanya blind trust gua nggak mau tahu apa yang ada di situ tuh silahkan organisir secara uh, manajemen modern di kita menteri-menteri itu masih Sebelum dia pergi rapat kabinet, menteri yang punya bisnis, dia rapat di, di perusahaannya dulu tuh, pagi-pagi. Dan bocorin rahasia kebijakan tuh. Kan di situ etikanya tuh. Jadi sekali lagi, Indonesia sedang berupaya untuk pindah dari sistem yang demokrasi palsu ini. Karena masih ada feudalisme, masih ada oligarki, yuntopultokrasi. Pindah ke demokrasi yang ring. Itu membutuhkan peristiwa politik otentik. Jadi hanya kalau kita alami peristiwa politik otentik, duel betul-betul antara elit dan rakyat, baru kita mengerti apa yang disebut sebagai demokrasi.